yaudah oh, lah, saya main kudunin tuh sebiji kurang yo orang petang hektar lemahmu lemah gua Bulu sampai Jeweng? Bulu, Pak. batang. batang. batang? kan Tapi Ora dong? Ya. tidak Pak, itu Pak. kan Ini kan buruh, Pak. Yang itu. demak sini, sini. oke. Pak. Memperbaiki keturunan. saya di Lembata Pak oh Lembata? Ya. Ya, berapa tahun di Kendal? Ah, uh, tahun oh.. berarti ini.. <laughs> itu.. Membatang. ini juga Batang oh Batang di Koro juga Koro juga ya, Cukup. Cukup. oh.. iya iya Pak ikut Pak Oke, <laughs> <Yeah. laughs> doakan pak, semoga oke, stabil ya pak stabil, oke, oke, oke, oke, ini kan oke, oke, oke, oke, oke, sekitar oke, oke, ini kedalam oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kan oke, oke, jadi tersendat oke, oke, oke, pertumbuhannya pertumbuhannya apa? <tuk> Wah, apa lo bunga-bunga lo ya woi lagi ini macet loh, ya wis <tuk> ya berapa? 3 lebih apa? foto Lanturan gambarnya lo. Lempo lah sayamana. Ya, get. ya. sehat-sehat Ya. Ya. sehat-sehat ya. Jangan lupa. Hey, eh hey, biasa. Ya ya. Ya, suruh apa? Ini Bang Tegalarung, Pak. Tegalarung? Oh iya. mira, yeah. ya, Iya. setiap iya. musim? Yeah. Silinganya apa? Silinganya oh, iya. apa? padi, bawang merah, padi lagi, Pak. ya? Pak. Ini Pak. baku, untuk? Oh, oh itu, ya? iya. Oh, iya. Buk tanpa earth untuk gerų, gerų, gerų, gerų. Gerų корibių gerų. Kanadu gerų gerų gerų?? Gerų gerų gerų gerų gerų gerų gerų gerų teper gerų gerų gerų gerų gerų gerų gerų gerų gerų gerų gerų, gerų gerų Ketemu Pak. bayarnya Kalau ini. Kurusnya yang <whistles> <sy> <forward on> <faces> Minta jalan panen nih. Minggu, minggu. Panen g, sakitalah. Borongan g, kadang nganu cuaca pak. Bayar cabe, piro, virus cuaca. Bayar virus, itu virus setino. Setino, bagian virus. Terang mulai satu. Perkita sakit, Oh, perkita sakit. Oh, jernihnya nebes. Virus kan nih, Peri 3,5 3,5 dengan lima tiga lima petani gitu pak jangan petani petani mungkin kontrakan pak kontrakan sewa pak sewa total sewa sewane Perhitare satu tahun tiga puluh juta. Tiga puluh juta dua perang hektar. Kecilan Langgung empat hektar. Empat hektar, sampai tertinggal lama hektar. Ya. Ya. Tapi kalau ini rugi ba. Langgok. Proses hasilnya karena pupuknya datang ke tsp-nya orang pakai PSP -nya, PSP -nya. tsp Lalu, kan, sekarang ada, Jangan keluar dari <tuk> <Orang> itu subsidi <tuk> <Ini> kan <tuk> non subsidi enak tapi yang tadi <tuk> yang mahal <yang, yang>, <tuk> lho, subsidi, orang? kecil, sesuai untuk catat subsidi, ya orang <tuk> petang hektar, yang <tuk> lemah gini, tapi ini luar, ya, adalah petang hektar padahal yang itu subsidi berapa hektar maksimal 2 nangan gue. Tapi apa? Tapi apa? Apa tidak cukup lho baru satu pokoknya juga tidak harus berlebih ya, sehingga pokoknya mesti berimbang saya ingin lorong, berdua ini yang Jenengan nandur dan benda apa orang ini konditasnya yang super-super pak ini ini kan.. tukudewi tukudewi tukudewi ini tukudewi ini tukudewi ini Cairang Cairang itu Cairang, Cairang, Cairang ya ini kira-kira naik saik untuk pirang kita. Kalau empat dua bisa sembilan tahun. Kalau tiga dua Tapi kalau herang 7 Hmm. Cuma Rata-rata kita cuma 5.6 Saya fakta, kita... iya, iya. e. soalnya saya Yo, fakta tuh, pusing fakta. niku pitu ya. Ya pitu yang Paling itu 42 Paling unggul. Di R kurang besar, Pak. Karena putirannya oh, ya, ya, ya, ya. terus <tangan> ini bukan. bisa? Ketel lu, pak, ketel ya biasa-biasa, tapi emang paling saya babat kan, tidak hanya satu hit yang apa lagi, wong petani, nah ya, apa, Jadi, ya. apa? Jui, apa? Dia, apa? Ya. Ya. cuaca pak karena ada terang, per orang? per orang dong nego malah apa, ya, apa, apa? ini tutus sama aku, bayar bayar sampai anggupi ini bos, ini ngimpi. langsung Bulan ini malah ngimpi mobil. mau aku ketemu ketemu titik sawah ini ya nggak ya, ceritakan ini Iya, <laughs> <laughs> iya. Terus sampai sementennya iki kan dianggut, ya. gitu, itu biaya Di kawah di PPDW apa? Ini langsung pulau, tempresi, tembak. Tembak. Tembak. Tembak. Oh, open? Iya. Di anu, no, dryer, Lagi dryer ini. Pengering ini. Pengering ini langsung merikok. Iya, langsung. Dengan pendapatan rice Langsung, langsung. <laughs> jadi jare langsung adol mriko napa niku pegang lapangan langsung kepul buat 1 4 kono, Selain teman tapi sudah pertama apa yang <gad> <gad> <tuk> <tuk> <tuk> sempat 61. sempat 61 ini 55. tapi ya. kan sudah di atas HET itu? aduh, iya oh, ini mulai panen oke? iya, iya iya, ya. ya, sukses. iya, sukses. Amin. I, I, I, I. I. Bagaimana sukses ini ya? Wartuk lagi Itu lah ya wartuk lagi Lalu saya... Bentar hidupnya meningkat Nah iya, carane bentar hidupnya meningkat Tapi paling penting itu kan masalah oh. subcidi Kasarannya oh. langsung Pak langsung. Kata level subcidi ternyata banyak oklum yang c -c -c -c -c menjual c -c -c -c di luar bebas Betul, betul Banyak, upamnya saya tangkap, kalau saya merangkan Bapak Siap Siap kena mau gitu. Pak. sama itu orangnya ngomong mau aku saru lah. ngomong. tak ganjar ini kita subsidi mereka karena orang tak sikat siapa? lu lapori, lu lihat sih, sih? serius kita nanti? aku waktu awal-awal ini kan mulane kenapa tak daftar langsung itu orang nice. yang kong oke video, marang sampai bobo, kurang bobo, Betul Weh. Korea cukup? Tenang Cukup, Korea Kalis, poska, poska cukup Sehingga kurang TSP, kalian yang set SETA SETA-SETA ah, set -seta. kan ada subsidi. yang ada, Gimana yang ada non-subsidi Yang non-subsidi, non tukun non-subsidi, Bang Izin sekarang yang, tahu, yang dapat subsidi, Pak Korea aja main PK, Iya, rumah ini Apa sih itu subsidi? Korea aja main PK saja Ya, berarti... Dizetain dicabut untuk pemerintah Iya, tapi masih banyak, Pak Apa nih? Set itu masih non berarti ini malah itu sekarang sudah tidak disubsidi masih banyak keliaran di jalan dibotok foto ya, besok Kenal loh, iya, TSP, ZA Ini garatas pak per karung, ini gue berapa, Pak? TSP Pak? Lampu, SPB, botol, dan gege. siap tenang kiriminya, aku. apa, <laughs> <G. laughs> Oh, <laughs> nih. Gue tos nanti. kanan aja, Bu. dia, ya, bu, rahasia. Bu, bapak seksas perusahaan bubuknya gimana lho? kurang ajar, kurang ajar gimana lho ya? foto, kita nggak ada di Melayu sampai foto eh, siap siap kembali mau jadul caranya sampe nih, sama foto ngirim ke nyang aku piye kalau BPLnya kok pedih malah coba aja mas BPL mana orang? udah nih, udah nih udah lebih mikir-mikir pergi langsung ya aku, belum tunggu, lihat, sekarang nomor telepon bapak, buri rahasia. pas masa pemupukan dicari sulit, sambian nemu pupuk layapan kayak Pak Ganjar nih Nih, Raini, uangnya nih, karungnya ini, nih kemarin nih, tembeli kau. sikat sana kau. percaya sama Pak Ganjar. Percayalah, percaya, biaya. Percaya langsung dicatat, gae. Oh, nih. Langkah gak nyabut, gae. Nanti, nanti, nanti, kok masih kangen nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, ini kabel yang kendal kalau ujung negara impor tenaga di antara, Pak. <tuk> impor impor <inu gaya>, <tuk> <was> kecil <tuk> ya, ya. Jadi, minggu ini ke serambung sudah <tuk> <Dari, panenya> serambung <tuk> ya ganti kacang hijau, kan ini kan lumba berambang ya? ini sebagian ya lumba berambang, oh berambang kali, kacang hijau. Mulan ini beras kok, nang jawa tengah, regannya <gaduh>. muda ini ya aneh, tapi <gaduh>. <gaduh. gaduh>. ane apa tani merosot? Merosot video, ngoregoni api lemaknya, buah lulu nyata ten malam muda Coba biayanya sambil nih bar panen ini gue bawa ngangkut, apa langsung dorong ngangkut nangkut kacang biji, mana pembeli mau? Babat sampai naik truk. Rp 1.000 satu jadi sepuluh 5.500 jadi ya. Saya samain Rono, terus samain sekarang. Yo Rp yo kali setengah, masnya gini juga, naik lima setengah itu pak sudah naik terus lima setengah iya. berarti sampe naik petani original lima no ya, kita kan beli pak beli dari sawah empat lima pak empat lima lima setengah berarti tapi kan kita beli itu kan tafsir Tafsir. ini tapser dua empat tapi kadang bisa lebih bisa kurang oh, bisa lebih bisa kurang kira-kiranya kira-kira kurang saya beli dari sawah empat lima pak no. Dari Pak kira, kira kemarin 45, 61 45, dari sawan itu nyampai biaya 10 kan 55. lima Masih ada, Pak. Kemarin, kemarin sore itu udah 55. Pak, dari lima lima 55 wis tekan ya. Oke. Wis tekan Itu, Mbak.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 45. 45. 45. 45 tambah per rp kemarin kan Bagi -bagi. pertama perasaan 61 oh, itu berarti berarti ya. setelah seminggu, uh. kemarin sore itu udah Anjur, 55. Uh. oh, berarti karena ini mudah, badannya juga sangat pinggir <laughs> nah, tapi tasir kan so lebih sekurang oke okay. gitu. Nek tapi cara so... rugi buatnya sampai sambatan gitu, Pak iya <laughs> babuk lah, BIP tapi ini Pak, oh, kerja iya. itu kalau masih awal jangan lagi gitu rugi-lagi Pak nanti kalau sudah selesai untuk oh, talan gitu, totalan, satu ya. satu musim iya oh, nah. ini kan rambungan rugi sama dia rambungan rugi ya Pak, rugi tidak mau kerja Pak iya <laughs> benar <laughs> <laughs> mau gaya-gaya itu rugi kamu mau kumpul Pak Ganjar ya Pak, banyol baru ya, ini Pak, termasuk termasuk istimewa ini sebabnya orang aku TV TV, ya oke, ya sehat kabin alah, kan Nyiram sambil minum. Banyak nih asin. Lagi ngedem, apa lagi sih? Oh yang selamat Oh ya, Biasa dia Pak. di rambong ke, ya. Itu tuh kayak aja tinggal rampung kayak teman-teman juga mau izin foto. Oh iya. Kita mau buktikan bahwa uh, panen sudah dimulai. Ya. Jadi dengan panen yang sudah dimulai, harapan kita nantinya ini akan menjadi uh, supply sehingga harga harapan kita juga akan mulai turun karena pasokan makin banyak maka kalau kita melihat ini sudah kurang lebih satu minggu panen itu dilakukan, nah kalau satu minggu panen itu sudah dilakukan maka uh, mudah-mudahan makin banyak stok-stok yang ada uh, di lapangan. kalau saya lihat hasilnya bagus, bahkan tadi dikasih informasi ya. Pak, siapa mau sih? Pak Katjimarkawi Pak Katjimarkawi, jadi Pak Cimarkawi. Simbar Markawi tadi sama menyampaikan uh, ternyata produktivitasnya di sini bisa tinggi, bisa 7 Ki bisa tujuh, tujuh ton, ton berkas, kan? bisa tujuh ton, bahkan ada yang 9 ton. Kalau itu bisa terjadi, wah itu sudah besar. Benar, dia tadi benar. menyampaikan pupuknya kurang, karena pupuknya kurang, maka saya sampaikan memang kurang seperti tadi yang saya sampaikan di sana. Maka kalau kemudian produktivitas kita masih mau tinggi maka pilihannya ya harus menambah tapi yang kedua juga harus menawasi maka tadi disampaikan oleh petani dengan sangat bagus sekali menurut saya maka e, Pak ini ada loh Pak pupuk yang dibeli oleh apa orang yang tidak seharusnya mendapatkan, artinya ada tulisan bersubsidi, tujuan mensubsidi maka saya sampaikan, laporkan ke saya maka tadi kita minta langsung nomor teleponnya agar kita bisa tahu untuk mereka bisa nyampaikan kepada kami siapa kemudian yang mengambil buku itu itu disikat semuanya itu kalau enggak ya kita mesti ada alternatifnya apakah mulai dengan organik atau eh, kemudian menggunakan metode yang lain ya.